sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.70285 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70896 sekian analisa forex untuk tanggal 6 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081212